Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Saya sekarang lagi berada di PT Matahari Prima TBK yaitu yang biasa dikenalnya Epermat Ciledug. Ini kalian bisa lihat sendiri. ini adalah per mobilnya. Untuk itu masuk parkiran motor. Ini saya sedang berada di gedung dalamnya Hypermarket e atau PT Matahari Prima Tbk. Dan ini adalah tempat bermain anak-anak Jump City tapi belum dibuka. Bukanya nanti jam 9 siang atau pukul 9 dan ini adalah pusat informasinya dari Hebermat ini di dalam areanya Hebermat Ciliduk ya guys MPPA PT Mataritop Prima Tbk. supplier atau katalog ya Hebermat Ciliduk, Price and more sini dilarang untuk merokok dilarang untuk membawa kamera dilarang membawa peliharaan dilarang makan dan minum dilarang membuah sembarangan dilarang membawa tas ransel tuh bisa biaya melalui saldo ovo dan menggunakan gopay voucher cashback dipermat belanja muda pakai smartphone bisa dari mana saja Ini adalah area kasir Atau kasa PPT Matari Ultra Prima TBK okay. Bisa disebabkan oleh beberapa hal, Salah satunya, pop -pop. Well, ini adalah lorong-lorong minyak goreng, kecap, pop mie, saus, dan lorong-lorong minuman buah dan Banyak sekali diskondiskan promo-promo besar-besaran promosi Beli banyak lebih hemat Ini adalah artaran sumat dangga, pepel bab Langsung di sini, format guys. Ini adalah lorong beauty atau jadikan ya, okay, guys, atau area non food. atas itu tempat keran atau kardus itu adalah range buat nerang barang langkat, perhatikan Mandi, Left Boy Sampo Emeron Life Boy Dan lain sebagainya Sampo Promosi Satu gratis satu. Ya. Ini adalah pintu belakangan dari al di depan Masjid Barokreo. Ya guys, jangan ya guys. Ini adalah parkiran utamanya tempat parkir dari al ini adalah. sepermat dan diganti selama tiga hari sekali. ada kain kasa dan kain katun, kain katun. ini daerah adalah lorong pemkurs atau area popok bayi dan baju baju bayi dan handuk ada di sini guys sepermat tertutup tuh banyak promosi dan diskon diskon murah banget dan diskonnya besar besar guys di sini kualitasnya baik dan harganya terjangkau dan banyak banget yang diskon diskon besar di sini harganya juga maupun bersaing dari yang lainnya ya guys diskon gratis50rupiah ini adalah lorong biskuit dan saya sedang berada tuh tempat snack dan biskuit serba ada di sini air hypermat lengkap ya guys Kalian bisa lihat sendiri promo susu Dari Rp14.890 Banyak dari harga artinya Rp16.490 rp Ini adalah lorong-lorong susu. buat susu demi susu di sini ya guys. harga bembeng dan banyak sekali dan ini adalah suplier lokasi adalah itu susu ibu hamil atau ibu menyusui Ini adalah area lorong snack atau ciki-ciki jajanan kecil di sini guys. Yuk, kita langsung masuk ke dalamnya saja. Tuh tempat-tempat kacang Everybody dari kelbur kelapa, maupun Selamat pagi, saya sekarang lagi berada di permacaduk dan ini adalah tempat bektinya dan ini adalah berbagai aneka ragam macam kue dan pelahan roti asli dari eh, Permacedu banyak promo-promonya guys ini adalah tempat, -tempat orang kerupuk buat teman untuk santap makanan 23500 setiap harga-harganya sudah di sini but de la